Hai hai hai Taukah kalian sob, jika ada studi baru yang mengungkapkan bahwa setiap hewan memiliki yang masing-masing? Ya, salah satunya adalah spesies kucing besar seperti harimau yang juga memiliki karakter individu. Peneliti yang terbit dalam jurnal Royal Society ini dilakukan dengan sampel 248 harimau Siberia. Dan secara mengejutkan, Studi itu menunjukkan jika hewan tersebut punya sifat yang unik yang memengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksinya. Selain itu, studi ini bahkan mengadopsi cara tes kepribadian manusia yang kemudian diterapkan untuk memahami karakteristik harimau, seperti kepercayaan diri, ketulusan, intimidasi, dan kekejamannya. Dan uniknya lagi, penelitian ini dilakukan pada dua populasi harimau. Pada semi penangkaran di China Hal ini juga memengaruhi Bagaimana harimau ketika Mengasuh anaknya dalam jangka waktu yang lama Biasanya anak harimau Akan menetap bersama induknya Sekitar dua hingga 3 tahun Namun uniknya Sangat sedikit perbedaan kepribadian Yang dipengaruhi jenis kelamin harimau Dan bahkan induk jantan harimau pun Juga ikut andil dalam membesarkan Anak-anaknya dan ngomong-ngomong soal kekejaman harimau, hal tersebut memang sangat mengerikan dan nyata. Serta pernah dialami oleh seorang penjaga kebun binatang yang harus mengakhiri riwayatnya sebagai makan siang harimau. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seekor harimau betina Siberia telah menyerang seorang petugas kebun binatang yang berusia 55 tahun hingga tewas di kebun binatang Zurich di Swiss. Namun mirisnya, harimau itu menganiaya petugas di depan para pengunjung kebun binatang. Tim penyelamat yang bergegas menghampiri keramaian tersebut, gagal menyelamatkan nyawa wanita petugas kebun binatang yang diterkam oleh kucing besar ini. Bahkan ada juga seorang pengunjung kebun binatang yang melaporkan bahwa tim penyelamat memancing harimau yang berusia lima tahun itu agar menjauh dari korban dan masuk ke dalam kandang. Akan tetapi tim penyelamat terlambat untuk melerai pertikaian tersebut yang membuat nyawa petugas itu tak bisa tertolong. Sayangnya semua bantuan datang terlambat. Wanita itu meninggal di tempat kejadian, kata juru bicara kepolisian Zurich. Saat ini penyelidikan juga telah dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan pengelola kebun binatang. Mereka masih menyelidiki mengapa penjaga itu berada di sekitar kandang pada saat yang bersamaan dengan harimau tersebut. Akibatnya peristiwa ini, kebun binatang Zurich yang baru saja dibuka kembali setelah lockdown dan akan ditutup lagi hingga kasus ini tuntas.